Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat hunting, sobat hunter, nah, petualangan kali ini kita bolang lagi ya, kita berpetualang lagi di seputaran kebun aja nih, di seputaran kebun, ada kebun durian, ada kebun jati juga di belakang, kita coba hunting lagi di sini, ya. mudah-mudahan nah, bisa ada poin. Kali ini nah, di sini yang paling banyak burung sintar jadi ya, tapi nanti lihat tergantung mana yang ada. Kita sikat aja, kita random aja. Oke okay guys, selamat tahun baru ya untuk teman-teman semua. Tentunya eh, tahun baru, semangat baru. Tetap semangat ya untuk konten. Kita bikin karya-karya eh, daripada eh, di channel YouTube ini untuk menghibur teman-teman semua. Dan kali ini saya sendiri ya, saya solo hunting saya sendiri karena Mas Aman sudah mulai beraktivitas, sudah mulai kerja. Jadi saya hunting sendiri lagi. Oke okay, tidak usah berlama-lama kita langsung let's go hunting aja dan gimana keseruannya saksikan terus oke okay, terima kasih banyak Sobat sebelum kita lanjut hunting, saya mau menyampaikan turut berduka cita atas korban yang meninggal karena penyalahgunaan senapan ya Saya lihat beritanya di Samarinda, Semoga almarhum diterima semua amalnya dan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah SWT dari situ kita dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga ya bagi kita yang terutama hobi di dunia hunting ini, di dunia perbedilan ini, agar kita lebih lebih berhati-hati, lebih berhati-hati dalam menyalurkan hobi ya. karena ini hobi dan olahraga, tapi jangan sampai karena emosi sesaat bisa membuat kita sesat ya. Itu kan artinya menyalahgunakan, menyalahgunakan apa yang tidak semestinya Dan bukan saya untuk menggurui tidak Tapi hanya sekedar mengingatkan Karena manusia itu wajib saling mengingatkan Ya sobat Jadi hari naas ataupun apa sih itu enggak ada di kalender Kapan saja bisa terjadi Yang terpenting sebelum kita menyalurkan hobi Selalu berdoa dulu Memohon agar kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Dan semoga hal-hal seperti itu Tidak terjadi lagi ya Apalagi sampai merugikan orang banyak Terutama Mungkin para penghobi dan juga e, pengrajin senapan angin ini ya Dan tetap semangat Mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti itu Oke salam satu hobi salam satu laras di spot ini burungnya guys datang terus tapi kita ambil poin sejuknya aja ya guys ya oke okay, lanjut <tuh> padahal ini satu Spot guys tapi targetnya datang lulu datang terus mantap nih guys ini kalau nyanggong satu jam bisa puluhan poin guys sempetnya nih burung yes yes poinnya udah cukup guys kita cukupkan dulu ya hantinya sobat kita checkpoint ya. Tadi ada beberapa target di situ. Kalau nggak salah ada empat yang kena. Nah, coba kita cek poin ya. Saya nyanggung dari sini seperti biasa nyanggung urgent aja nih. Oke, okay, karena di sini targetnya masih jinak-jinak, masih banyak jadi oke okay, kita langsung checkpoint point Cek poin. di sini ada, oh ada. Ada satu satu ekor, satu, sini juga ada satu, ini ada satu ekor, dan di sini ada satu ekor. Oke, ini spotnya kebun-kebun rambutan. Pohon jati, mantap banget di sini juga banyak tekukurnya, guys. Banyak tekukurnya di sini. Uh, alhamdulillah. Untuk kali ini ada empat poin, guys. Ada 4 poin. Uh, alhamdulillah 4 poin burung sentar Luar biasa. Wah, wow, saombyo, guys. Kalau lagi rejeki begini bentar aja udah dapat oke sobat kita dapat hasil poin buruan ada empat ekor kita kasih kakak bonggor <gakak> ini kakak juga dia anak-anak suka tuh rezeki. jadi rezeki katanya nggak boleh ditolak oke mantap ditolak. <gakak> <tuk> di <aku> <gakak> <gakak> ya alhamdulillah <tuk> ada poin untuk digoreng <gakak> Habis, eh? saya sudah sering makan, jadi di rumah juga. Masyarakat di kulkas, oke okay, mantap, oke okay, mantap. <laughs> Terima kasih, Kakak.